Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Malam ini uh, kita berada di jalan lintas provinsi Tepatnya ada di Kelurahan Pembataan Jalan PHM Nur, uh, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan